Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama juga tidak berubah di harga Rp 505.000. Meski demikian, emas antam 24 karat ukuran 1 gram terpantau turun Rp 1.000 sehingga menjadi Rp 983.000, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp 945.000. Selanjutnya, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.682.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.632.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.304.000. Sekian harga emas untuk tanggal 9 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.